Hai sahabat drakor kita bertemu lagi untuk membahas umur asli biodata Instagram pemain Zodiac dan sinopsis drama Hello me Drama ini bercerita tentang Banani yang diperankan oleh Choi Gang Hee berusia 37 tahun dan seorang wanita lajang dia memegang posisi sementara di tempat kerjanya yang membuat ia sangat gugup takut bahwa dia mungkin dipecat dia umumnya kekanak-kanakan dan pemalu mempertimbangkan kondisinya saat ini dia tidak ingin melajang suatu hari Banani versi muda yang diperankan oleh Lire yang berusia 17 tahun datang ke Banani yang berusia 37 tahun Banani yang berusia 17 tahun benar-benar berbeda dari dirinya yang lebih tua Banani yang lebih muda sangat cerdas dan penuh optimis Inilah biodata pemain drama Hello Me. Yang pertama ada Choi Gang Hee yang berperan sebagai Banani Lahir pada tanggal 5 Mei 1977 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 44 tahun Bersodiak Taurus tinggi 166 cm Sudah membintangi 11 film dan 19 drama Dari awal karir sampai awal tahun 2021 Pernah mendapat tiga penghargaan selama karirnya Inilah Instagram asli Choi Gang Hee Yang kedua ada Kim Yong guang Yang berperan sebagai Han Yo Yeon Lahir pada tanggal 11 Januari 1987 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 34 tahun Bersodiac Capricorn Tinggi 187 cm sudah membintangi 6 film dan 20 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021 pernah mendapat tiga penghargaan selama karirnya inilah Instagram asli Kim Yong Guang yang ketiga ada M Moon -Suk, yang berperan sebagai Anthony lahir pada tanggal 7 Desember 1982 di Korea Selatan umur di tahun 2021 sudah 39 tahun Bersodiak Sagitarius, nama panggungnya adalah Sik. Sudah membintangi tiga film dan lima drama. Pernah mendapat penghargaan sebagai aktor baru terbaik pada tahun 2019. Inilah Instagram asli M. Suk. Yang keempat ada Lire, yang berperan sebagai Banani saat muda. Lahir pada tanggal 12 Maret tahun 2006 di Gwangju, Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 15 tahun Bersodiak Pisces sudah membintangi 8 film dan 11 drama Dari awal karir sampai awal tahun 2021 Pernah mendapat penghargaan sebagai artis muda terbaik di tahun 2017 Inilah Instagram asli Lire. Yang kelima ada Moon Sokhan yang berperan sebagai Che Songu. Tanggal bulan tahun beserta Instagramnya tidak bisa saya dapat Yang tahu bisa tulis di kolom komentar Dia adalah aktor pendatang baru Drama Hello Me adalah drama pertama untuknya Yang keenam ada Choi Tae-hwan yang berperan sebagai Cha Sun-sok Lahir pada tanggal 28 Februari 1989 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 32 tahun Bersodiak Pisces Tinggi 183 cm Sudah membintangi satu film dan 14 drama Dari awal karir sampai awal tahun 2021 Inilah Instagram asli Choi Tae-hwan Yang ketujuh ada Gu Uri Yang berperan sebagai Bang Uk-ju, Lahir pada tanggal 22 Februari 1988 Di Jeonju, Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 33 tahun Bersodiak Pisces tinggi 165 cm, nama lain Gonaun, sudah membintangi dua film dan sebelas drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Ia juga mantan anggota grup K-pop Rainbow. Inilah Instagram asli Guri. Gu yang kedelapan ada Gang Taeju yang berperan sebagai Min Sik lahir pada tanggal 19 Mei tahun 1995 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 26 tahun. Bersodiak Taurus tinggi 176 cm dari awal karir sampai awal tahun 2021 sudah membintangi dua drama. Inilah Instagram asli Gang Teju. Yang kesembilan ada Isu Hyop yang berperan sebagai petugas polisi pada episode 1. Lahir pada tanggal 31 Mei 1988 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 33 tahun. Bersodiak Gemini, tinggi 185 cm, sudah membintangi 5 film dan 15 drama, dari awal karir sampai awal tahun 2021. Pernah mendapat penghargaan sebagai aktor baru terbaik di tahun 2015. Inilah Instagram asli isuyop. Yang ke-10 ada Jang Gi-yong yang berperan sebagai petugas polisi juga pada episode 1 Lahir pada tanggal 7 Agustus 1992 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 29 tahun Bersodiak Leo tinggi 187 cm Sudah membintangi satu film dan 16 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021 pernah mendapat dua penghargaan sebagai aktor baru terbaik di tahun 2019 dan aktor luar biasa di tahun 2018 inilah instagram asli Jang Gi-yong yang ke-11 ada Yoo Cheon yang berperan sebagai perawat di episode 1 dan 2 lahir pada tanggal 19 Juli 1990 di Korea Selatan umur di tahun 2021 sudah 31 tahun bersodia cancer tinggi 163 cm sudah membintangi 8 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021 Instagramnya tidak bisa saya dapat yang tahu bisa tulis di kolom komentar yang ke-12 ada Gohan Min yang berperan sebagai guru fisika di episode 3. Lahir pada tanggal 26 Desember 1983 di Busan, Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 38 tahun Bersodiac Capricorn Sudah membintangi 5 film dan 20 drama Inilah Instagram asli Gohan Min Yang ke-13 ada Kim sang yang berperan sebagai Yang Joon-sik Lahir pada tanggal 18 Juli tahun 2000 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 21 tahun Bersodia Cancer sudah membintangi 3 film dan 6 drama Dari awal karir sampai awal tahun 2021 Inilah Instagram asli Sangwoo. Itulah biodata Instagram dan umur asli para pemain drama Hello Me Jangan lupa nonton dramanya Sampai jumpa di video berikutnya